Serta klik tombol notifikasi notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky pilar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat di kabar pertama, persahabat sudah mendapatkan tentunya kebahagiaan Dan kali ini kabar baik banget untuk warga Konoha karena sudah bisa free save buat lagu barunya Bunda Lesti, persahabat Lagu insan biasa, sudah bisa freestyle di aplikasi Spotify dan aplikasi Apple Music Untuk Apple Music, pre-ed persahabat ya Semangat untuk warga Konoha, makin kompak, makin solid untuk dukung penuh karya-karya Bunda Lesti dan siap trending Serta boomingkan lagu barunya Bunda Lesti Kejorah dan tentunya persahabat ya kita lihat begitu banyak tanggapan komentar dan pastinya respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun instagram linarlina784 mengatakan Aku udah download tapi lanjutannya gak ngerti udah klik di link tapi gak masuk tuh persahabat Ada yang bertanya nih ya kita tentunya lihat untuk link ya persahabat ya Kalian bisa aja langsung klik link di storynya Bunda Lesti. Karena Bunda Lesti Kejora, persahabatnya, sudah tentunya memberikan link mengenai free save lagu barunya Bunda Lesti Kejora. Semangat terus untuk keluarga Konoha. Berikutnya juga persahabatnya kita lihat di sini cirukan vitamin terbaru yang kita dapatkan dari Bunda Lesti. Persahabatnya walaupun lewat endorsemu, kena kita makin bahagia sekali. Karena Bunda Lesti terlihat sangat cantik sekali. Masya Allah, apalagi melihat senyumannya Bunda L membuat hati adem sekali luar biasa mudah-mudahan sehat terus mudah-mudahan berkah barokah untuk bunda lesti mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan selalu diberikan kelancaran amin hanya doa terbaik yang selalu kita berikan buat idola kesayangan kita kemudian juga persahabat selanjutnya di sini disiduhkan vitamin semalam saat Papa Billar main sepak bola bersama tim Marwa FC ini masya Allah banget persahabat terciduk, sikap, dan adab terpuji Rizky Bilar. Perhatikan persahabat, perhatikan baik-baik. Di sini ada sikap, dan pastinya adab yang sangat luar biasa. Salah satunya, persahabat ya minum, ini sambil duduk. Ini ajaran yang luar biasa. Dicontohkan oleh Bunda Lesti. Waktu baru kenal dengan Bunda Lesti. Masya Allah, Alhamdulillah, dipakai sampai saat ini. Sikap dan adab yang terpuji dari Rizky Bilar Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Diantaranya dari akun DASI Purnamasari di situ mengatakan makasih Bun les Pertama kenal Bilar sudah memberitahu minum harus duduk Ada juga tanggapan dari Yanidot Pertama kali yang ngajarin istrinya Alhamdulillah sampai sekarang masih diterapkan Apalagi sekarang gabung di Marwah Pastinya lebih tahu lagi Masya Allah Alhamdulillah, persahabat pelan-pelan, ya, selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya persahabatnya simak juga diunggah bu Fir. Kali ini persahabatnya, ada sebuah kabar Papa Bilar saat diwawancara semalam. Ini masuk berita insert di Trans TV. Rizky Bilar tak merasa diboykot KPI untuk tampil di media. Jawaban Papa Bilar membuat Pastinya mas wawan dan mbak wawan ini nggak bisa berword word kalau kata bu fir persahabat ya jawaban bapak Pilar, sejak kapan saya di boykot media ini jawaban yang amat luar biasa hingga bu fir pun menuliskan sebuah kalimat dan sepenek sepengetahuan bu fir nggak ada tuh surat pemboikotan dari pihak-pihak terkait best jawaban papa bikin wawan Win jadi nganu katanya tuh Masya Allah Ada juga tentunya tanggapan komentar diberikan dari akun Sinta 768 Wkwk -WK, kalau dibawa ikut media ngapain wartawan rela-rela sampai tengah malam Cuma nungguin dia ngakak setiap pertanyaan nih wartawan katanya tuh Ada juga tanggapan dari zia Hidayat 809 di tapi tetap dikejar-kejar Wawan Wiwin dan itu sampai muncul beritanya di TV. Langsung kena mental yang tanya dengan jawaban Bang Bi. Wow, perasaan Ben. Memang jawaban Papa Bilar ini kelas banget. Sejak kapan saya di boycott media? Kata-kata yang pendek tapi luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus Tua Papa Bilar, terus berkarya. Kita yakin Lesnar Entertainment pun akan bangkit dengan semangat dan wajah yang baru. Hanya doa terbaik, hanya support dan dukungan yang selalu kita berikan buat Leslar family. Dan pasti juga kita masih menunggu cidukan lain. Hingga kabar terbaru lainnya di hari ini, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Wilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.